Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami yang membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Allahumma muhammad wa ala ali muhammad Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Terjemahan Kitab Puasa Sahih Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 1. Bab wajibnya puasa Ramadan dan firman Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Quran Surat al-Baqarah 183 1891 Kutaybah bin Said telah menceritakan kepada kami Ismail bin Jafar menceritakan kepada kami dari Abu Suhail dari ayahnya dari Talah bin Ubaidullah bahwa seorang Arab baduy datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam dalam keadaan kusut rambutnya lalu berkata Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku solat apa yang telah Allah wajibkan kepadaku. Beliau menjawab, solat lima waktu kecuali engkau ingin mengerjakan solat sunnah lain. Orang itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku puasa apa yang Allah wajibkan kepadaku. Beliau menjawab, puasa di bulan Ramadan kecuali engkau ingin melakukan puasa sunnah selainnya. Orang itu kembali berkata, Kabarkanlah kepadaku zakat apa yang Allah wajibkan atasku. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberitahunya syariat-syariat Islam. Orang itu berkata, "Demi Allah yang telah memuliakanmu dengan kebenaran, aku tidak menambah sesuatu pun, tidak pula aku mengurangi sedikit pun apa yang Allah telah wajibkan atasku." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dia beruntung apabila dia jujur, atau, ia akan masuk surga apabila jujur. 1892, Musadad telah menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu Umar Rodyaulohu, Anhuma. beliau mengatakan, Nabi Sallallahu. Alaihi Wasallam dahulu berpuasa Hari Asyura dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu namun ketika puasa Ramadan diwajibkan puasa asyura ditinggalkan dan Abdullah Ibnu Umar tidak berpuasa pada Hari asyura kecuali apabila bertepatan dengan puasa sunnah rutin beliau 1893 Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, bahwa Irak bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa Urwah mengabarkan kepadanya, dari Aisyah Rodiyallahu, Anha, bahwa kaum Quraisy dahulu biasa berpuasa hari asyura di masa Jahiliyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa hari Asyura sampai diwajibkannya puasa Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang ingin silakan berpuasa dan siapa saja yang ingin dia boleh tidak berpuasa. 2. Bab keutamaan puasa 1894. Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami dari Malik, dari Abu Zinat, dari Al Araj, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasalam bersabda, puasa adalah perisai. Apabila salah seorang kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan berbuat bodoh. Apabila ada seseorang mengajaknya berkelahi atau mencelanya, ucapkanlah, sungguh saya sedang berpuasa dua kali. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada wangi kesturi. Ia rela meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya. 3. Bab puasa adalah penebus dosa. 1895 Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Jami' menceritakan kepada kami, dari Abu Wail, dari Hujjahifah, Beliau mengatakan, Umar radhiyallahu Anhu bertanya, Siapa yang menghafal hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ujian? Hujjahifah mengatakan, Aku mendengar beliau bersabda, Ujian seseorang itu ada pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya, yang akan terhapus dengan sholat, puasa, dan sedekah. Umar berkata, bukan itu yang aku tanyakan. Yang aku tanyakan tentang ujian yang bergelombang seperti lautan yang bergelombang. hujaifah berkata, sesungguhnya sebelum ujian itu ada sebuah pintu yang terkunci. Umar bertanya, pintu itu dibuka atau dijebol? Hujaiifah menjawab, "Jebol," Umar berkata, "kalau begitu, berarti pintu itu tidak bisa ditutup kembali sampai hari kiamat." Kami berkata kepada Masruk, "Tanyakanlah kepadanya, apakah Umar mengetahui siapa pintu itu?" Masruk pun bertanya kepada Hujaiifah. Lalu beliau menjawab, "Iya, sebagaimana beliau tahu, bahwa sebelum esok hari itu adalah malam ini." 4. Bab Pintu Rayyan Untuk Orang-orang Yang Berpuasa, 1896. Halid bin Mahlat telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan, Abu Hazim menceritakan kepadaku, dari Sahal Rodyaullohu, Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang dinamakan arayan pada hari kiamat nanti orang-orang yang dulunya berpuasa akan masuk dari pintu itu tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat masuk melalui pintu tersebut kelak akan dikatakan di mana orang-orang yang dulunya berpuasa mereka pun bangkit tidak ada seorang pun selain mereka yang dapat masuk melaluinya apabila mereka telah masuk pintu itu dikunci sehingga tidak ada seorang pun yang akan dapat masuk melaluinya 1897 Ibrahim bin Al-Munzir telah menceritakan kepada kami beliau mengatakan man menceritakan kepadaku beliau mengatakan Malik menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah Rodi Anhu bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah suatu kebaikan. Siapa saja yang semasa di dunia termasuk orang yang terbiasa solat, akan dipanggil dari pintu solat. siapa saja yang semasa di dunia termasuk orang yang terbiasa berjihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa saja yang semasa di dunia termasuk orang yang terbiasa berpuasa, akan dipanggil dari pintu ar-rayan. Siapa saja yang semasa di dunia termasuk orang yang terbiasa sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu Anhu berkata, Ayah dan Ibuku sebagai tebusanmu Wahai Rasulullah, tidak ada lagi kebutuhan bagi siapa yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Lalu apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Beliau menjawab, Iya dan aku berharap engkau termasuk mereka. 5. Bab apakah dikatakan Ramadan saja atau bulan Ramadan dan siapa saja yang berpendapat bahwa semuanya diperbolehkan? Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Siapa saja yang berpuasa Ramadan, beliau juga bersabda, Janganlah kalian mendahului Ramadan, 1898. Kutaibah telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Jafar menceritakan kepada kami, Dari Abu Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apabila Ramadan telah datang, Pintu-pintu surga pun dibuka. 1899, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepadaku. Beliau mengatakan, Al-Laits menceritakan kepadaku. Dari Ukail, dari Ibnu Syihab, beliau mengatakan, Ibnu Abu Anas. Maula'at Taimiyin, mengabarkan kepadaku bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu. Anhu mengatakan, Rasulullah Wasallam bersabda, Apabila bulan Ramadan telah masuk, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka Jahannam ditutup, dan para setan dibelenggu. 1900, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Al-Laits menceritakan kepadaku, dari Ukail, dari Ibnu Syihab, beliau berkata, Salim mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata jika kalian telah melihat hilal bulan Ramadan maka berpuasalah kalian dan jika kalian telah melihat hilal bulan Syawal maka berbukalah kalian dan jika tertutupi awan maka tentukanlah dan selain beliau berkata dari Al-Laits, Ukail dan Yunus menceritakan kepadaku, yakni pada hilal bulan Ramadan Enam, bab siapa saja yang berpuasa Ramadhan karena iman, mengharap pahala, dan niat. Aisyah radhiyallahu Anha mengatakan, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dibangkitkan sesuai niat-niat mereka. 1901 Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang salat pada malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. 7. Bab Nabi Alaihi Wasallam Paling Dermawan Pada Bulan Ramadan 1902, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami. Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu Anhumah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemurah dalam memberikan kebaikan. Dan beliau lebih pemurah dalam bulan Ramadan ketika Jibril menjumpai beliau. Jibril alaihis salam menjumpai beliau pada setiap malam Ramadan sampai berakhir. Saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan bacaan Al-Quran kepadanya. Saat Jibril Alaihis Salam menjumpai beliau itulah, beliau lebih pemurah dalam memberikan kebaikan daripada angin yang berembus. 8. Bab siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta ketika puasa. 1903, Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zib menceritakan kepada kami, Said Al-Makburi menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan berbuat dusta, maka Allah tidak hiraukan amalannya menahan makan dan minum. 9. Bab apakah boleh mengatakan bahwa saya sedang berpuasa apabila ia dicela? 1904, Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami. hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami. Dari Ibnu juraij beliau mengatakan, ata mengabarkan kepadaku. Dari Abu Soli As-Zayyad, bahwa beliau mendengar Abu Hurairah Rodyaullohu, Anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu, Alaihi wasallam, bersabda Allah berfirman, yang artinya setiap amalan bani Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya, puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila seseorang sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan ribut bertengkar. Apabila ada orang yang mencelanya atau mengajak berkelahi, hendaknya ia katakan. Sesungguhnya saya sedang berpuasa, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu benar-benar lebih harum di sisi Allah daripada wangi kesturi. Orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan yang dia senangi, apabila ia telah berbuka, ia gembira, dan apabila ia berjumpa dengan rohnya ia gembira dengan amalan puasanya sepuluh bab puasa bagi siapa saja yang mengkhawatirkan kebujangan atas dirinya 1905 Abdan telah menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah dari al Amasi dari Ibrahim dari al -Qamah. beliau mengatakan ketika saya berjalan bersama Abdullah rodiyaulohu anhu beliau berkata kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau bersabda Siapa saja yang mampu menikah, menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang tidak mampu menikah, hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah tameng. Sebelas bab sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Apabila kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya lagi, maka idul fitri lah. Silah mengatakan dari Amar, siapa saja yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Solalohu alaihi wasalam. 1906, Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami dari Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi Wasallam menyebut tentang Ramadan beliau bersabda janganlah kalian berpuasa sampai kalian telah melihat hilal dan janganlah kalian beridul fitri sampai kalian telah melihat hilal apabila terhalangi maka perkirakanlah 1907 Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda satu bulan itu 29 malam janganlah kalian berpuasa sampai kalian telah melihat hilal jika terhalangi maka sempurnakanlah hitungan bulan menjadi 30 1908 Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syubah menceritakan kepada kami dari Jabalah bin Suhaim, beliau mengatakan, Aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu Anhumah mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Satu bulan itu begini dan begini. Beliau menekuk ibu jari pada kali yang ketiga, 1909, Adam telah menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dia berkata, Abul Kasim shallallahu alaihi wasallam bersabda, Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah selesai Ramadan karena melihat hilal. Jika bulan itu tertutupi, maka sempurnakanlah bilangan Syakban 30 hari. 1910, Abu Asyim telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Jura'ij, dari Yahya bin Abdullah bin Saifi, dari Ikrimah bin Abdurrahman, dari Ummu Salamah Rodiaulohu, anha bahwa Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam pernah bersumpah tidak mengumpuli istri-istrinya selama sebulan. Tatkala telah berlalu 29 hari beliau berangkat di awal siang atau di akhir siang untuk mendatangi mereka sehingga dikatakan kepada beliau sesungguhnya engkau sudah bersumpah untuk tidak mengumpuli selama sebulan beliau bersabda sesungguhnya satu bulan itu bisa berjumlah 29 hari 1911 Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami dari Humait dari Anas Anasrodiyaullohu, Anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersumpah tidak mengumpuli istri-istrinya. Ketika itu kaki beliau terkilir, beliau tinggal di kamar yang tinggi selama 29 malam, lalu beliau turun. Mereka mengatakan, Wahai Rasulullah, engkau telah bersumpah tidak mengumpuli istri selama sebulan. Beliau bersabda, Sesungguhnya bulan itu bisa berjumlah 29. 1912 Musaddad telah menceritakan kepada kami, Mutamir menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan, aku mendengar ishak dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, Musaddad telah menceritakan kepadaku, Mutamir menceritakan kepada kami. Dari Halid Al-Hadzah, beliau mengatakan, Abdurrahman bin Abu Bakrah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya Rodhiyaullohu, Anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, dua bulan yang tidak berkurang adalah dua bulan Hari Raya, Ramadan dan Zulhijjah. 13. Bab Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, 1913 Adam telah menceritakan kepada kami Syubah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin Qais menceritakan kepada kami Said bin Amr menceritakan kepada kami bahwa beliau mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu anhuma dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda sesungguhnya kami ini umat yang umi kami tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung hisap satu bulan itu bisa begini atau begini yakni sekali waktu bisa 29 sekali waktu bisa 30 14 bab jangan mendahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari 1914 Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisham menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Kasir menceritakan kepada kami dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: Janganlah salah seorang kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari kecuali seseorang yang telah rutin berpuasa maka silakan ia tetap berpuasa pada hari itu. 15. Bab Firman Allah Jalazikruh dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Quran Surat, Al-Baqarah, 187, 1915, Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami. Dari Israel, dari Abu Ishak, dari Al-Bara, Anhu, Beliau mengatakan, dahulu, para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu, Alaihi wassalam apabila seseorang berpuasa dan telah datang waktu berbuka lalu tidur sebelum berbuka, maka ia tidak boleh makan malam itu dan siang hari esoknya sampai petang. Dan sesungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansari pernah suatu ketika berpuasa. Ketika telah datang waktu berbuka, ia mendatangi istrinya seraya bertanya, Apakah engkau punya makanan? Istrinya menjawab, Tidak. Tapi aku akan pergi mencarikan untukmu. Padahal, Kois bekerja sepanjang hari sehingga kedua matanya mengalahkannya tidur. Istrinya pulang menemuinya. Ketika ia melihat Kois, ia mengatakan, "Rugi engkau." Ketika tengah hari keesokannya, Kois pingsan. Diceritakanlah hal itu kepada Nabi SAW, Alaihi Wasallam sehingga turun ayat ini. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Quran Surat, Al-Baqarah, 187 Mereka pun sangat bergembira dengan ayat ini. Lalu turun pula ayat, dan makanlah dan minumlah sampai telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Quran Surat, Al-Baqarah, 187, 16 Bab Firman Allah Ta'ala, makanlah dan minumlah sampai telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai, datang, malam hari, Quran Surat, Al-Baqarah, 187, dalam masalah ini ada hadis al-Bara, dari Nabi Alaihi Wasallam 1916, Hajaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami, Hushaim menceritakan kepada kami, beliau mengatakan, Husain bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dari Asisha B, dari Adi bin Hatim Rodyaulohu, Anhu, beliau mengatakan, ketika turun ayat, sampai telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Quran Surat Al-Baqarah 187 Kemudian aku mengambil tali hitam dan tali putih, lalu aku letakkan di bawah bantalku. Aku pun mengamatinya di malam hari, namun tidak terlihat jelas olehku. Pagi harinya, aku pergi kepada Rasulullah Wasallam dan aku sebutkan hal itu. Beliau bersabda, itu maksudnya adalah hitamnya malam dan putihnya siang. 1917 Said bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Hazim menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Sahal bin Sat. Dalam riwayat lain, Said bin Abu Maryam telah menceritakan kepadaku, Abu Hasan Muhammad bin Mutarif menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan, Abu Hazim menceritakan kepadaku dari Sahal bin Sat, beliau mengatakan, diturunkan ayat Makanlah dan minumlah hingga telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, dan belum turun, yaitu fajar. Maka, ketika itu orang-orang apabila hendak berpuasa, salah satu di antara mereka mengikat benang putih dan benang hitam di kakinya, ia terus makan sampai telah jelas baginya dapat melihat kedua benang tersebut. Maka, Allah turunkan kelanjutan ayat tadi yaitu Fajar. Mereka pun mengerti bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah malam dan siang. 17. Bab Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jangan sampai azan Bilal menghentikan kalian dari sahur kalian. 1918-1919, Ubaid bin Ismail telah menceritakan kepada kami, dari Abu usama dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar dan Al-Kasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Bilal dahulu mengumandangkan azan di waktu masih malam sehingga Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummu Maktum mengumandangkan azan karena beliau tidak azan hingga fajar terbit Al-Kasim mengatakan Rentang waktu antara kedua azan tersebut hanyalah sejarak yang ini naik dan yang itu turun. 18. Bab mengakhirkan makan sahur 1920, Muhammad bin Ubaidullah telah menceritakan kepada kami. Abdul Aziz bin Abu Hazim menceritakan kepada kami. Dari Abu Hazim, dari Sahal bin Satrodiyallahu, Anhu, beliau mengatakan, saya pernah makan sahur bersama keluargaku, kemudian aku bergegas agar mendapatkan sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 19. Bab ukuran berapa jarak waktu antara makan sahur dengan sholat subuh. 1921, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami, Katadah menceritakan kepada kami, dari Anas, dari Zaid bin Sabit Rodyaullohu Anhu, beliau mengatakan, kami pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau bangkit untuk melakukan sholat. Aku, Anas, bertanya, berapa jarak waktu antara azan dengan makan sahur? Beliau, Zaid, menjawab, sekitar bacaan 50 ayat, 20, bab berkah makan sahur tetapi tidak diwajibkan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pernah menyambung puasa dan tidak disebutkan melakukan makan sahur. 1922, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, Juwairiyah menceritakan kepada kami, dari Nafi dari Abdullah Rodiyallahu Anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung puasa, tidak berbuka sehingga para sahabat pun menyambung puasa. Namun hal itu memberatkan mereka sehingga Nabi melarang mereka. Para sahabat berkata, akan tetapi engkau menyambung puasa, beliau bersabda, keadaanku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan diberi minum. 1923, Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Suhaib menceritakan kepada kami, beliau berkata, Aku mendengar Anas bin Malik Rodyaulohu, Anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur ada keberkahan. 21. Bab apabila berniat puasa pada siang hari, Umud Darda, mengatakan, Dahulu, Abut Darda biasa menanyakan, Apakah kalian memiliki makanan? Apabila kami katakan, tidak ada. Maka beliau mengatakan, Kalau begitu, aku berpuasa pada hari ini. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Talah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Hujayfah radhiyallahu Anhum, 1924, Abu Asyim telah menceritakan kepada kami, Dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Aqwa radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang yang mengumumkan kepada manusia pada hari Asyura, sesungguhnya siapa saja yang telah makan, maka hendaknya ia sempurnakan atau ia berpuasa. Dan siapa saja yang belum makan, maka janganlah makan. 22. Bab orang yang puasa ketika masuk waktu masih junub. 1925, Abdullah bin Maslama telah menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Sumai Maula Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham bin Al-Mugirah, bahwa beliau mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau mengatakan, Aku dan ayahku pernah suatu ketika masuk bertemu Aisyah dan Ummu Salamah. Dalam terjemahan Kitab Puasa Sahih al bukhari 26 Riwayat Lain, 1926, Abu Yaman telah menceritakan kepada kami, Syuaib mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri. Beliau mengatakan, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham mengabarkan kepadaku, bahwa bapaknya, yaitu Abdurrahman mengabari Marwan, bahwa Aisyah dan Ummu Salamah telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mendapati waktu subuh dalam keadaan beliau masih junub dari istrinya kemudian beliau mandi dan berpuasa Marwan mengatakan kepada Abdurrahman bin Al Harits aku bersumpah kepada Allah agar engkau kejutkan Abu Hurairah dengan riwayat ini karena Abu Hurairah ketika itu berpendapat sebaliknya Marwan ketika itu berada di Madinah, Abu Bakar mengatakan, Abdurrahman sebenarnya tidak suka melakukannya, setelah itu, kami ditakdirkan berkumpul di Zul Hulaifah. Sedangkan Abu Hurairah pernah memiliki tanah di situ, Abdurrahman pun mengatakan kepada Abu Hurairah, Sesungguhnya aku akan menyebutkan satu perkara kepadamu yang seandainya Marwan tidak menyumpahiku, tentu aku tidak sebutkan kepadamu. Beliau pun menyebutkan riwayat Aisyah dan Ummu Salamah Abu Hurairah mengatakan namun demikianlah yakni kebalikan dari riwayat Aisyah dan Ummu Salamah yang diceritakan kepadaku oleh Al-Fadl bin Abbas dan beliau lebih tahu Hamam dan Ibnu Abdullah bin Umar mengatakan dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak berpuasa dalam kasus tersebut akan tetapi riwayat yang pertama lebih kuat sanatnya bersambung ke bagian dua.